So hari ni saya nak bincang berkenaan dengan qualify pembeli eh. Qualify pembeli. So uh, kalau you pernah tengok video saya ada satu berkenaan dengan bekerja dengan pembeli. Yang itu kenapa you kena qualify. So hari ni kita nak go through apa tu the script untuk nak qualify pembeli tu. Okey. So, uh, kenapa kita perlu buat uh, qualify pembeli? Sebab bila kita qualify pembeli, kita apa tu menjimatkan masa kita dan menjimatkan wang kita. Sebab katakan kalau sekiranya you nak pergi antara Gapi tu kan, you tak qualify. Kan? Dia orang daripada ceras dan pergi antara Gapi, lepas tu uh, orang yang you you bawa tu rupa rupanya dia tidak qualify. Ada baca banyak apa yang dimasukkan dengan tak qualify, dia dia bukan nak beli rumah yang apa tu harga macam tu dia tak layak dan sebagainya eh jadi apa yang coach saya cakap eh, yang dah buat berpuluh-puluh tahun dia kata membezakan orang yang membezakan orang yang close banyak dengan orang yang tak close ialah dia qualify siapa qualify bagus dia akan dapat close banyak sebab apa sebab bila dia qualify bagus maka orang-orang yang tidak berkualiti tu dia tolak tepi dulu ok dia tunggu dia macam macam saya cakap dululah macam musang musang king kan kalau sekiranya dia belum masak you jangan petik dia kan you tunggu dia luruh betul tak so mana yang tak bagus tu you tolak tepi dulu jadi apa yang berlaku ialah bila you cepat qualify maka orang-orang yang memang layak untuk mendapatkan masa you akan you on kata kita akan kita akan dapatkan kes dia dululah eh ha, so target yang low hanging fruits ni eh so saya minta penjaga masa kalau boleh beritahu saya eh jangan jangan taip dekat dalam dekat whatsapp sebab saya tak tengok masa kita present kita tak tengok whatsapp <laughs> Eh, so you kena buka mic dan beritahu okay. so okay bila bila kita nak kena qualify buyer bila setiap ketika so problem dengan ejen ni bila kita letak banner eh? orang kan lalu dia kata ah hello saya Abdul Rashid saya nak tengok rumah ni saya minat nak beli saya ada depan rumah ni boleh datang sekarang tak so kalau macam tu itu belum even though dalam keadaan macam tu pun you tetap juga kena qualify sebab you nak keluar nak nak, nak apa tukar baju pakai baju baju hebat nak start engine semuanya memerlukan masa betul tak so kalau dia cakap macam tu je kata dengan dia encik at this moment saya tak boleh tunjuk rumah tu sekarang saya ada appointment lain tapi saya nak dapatkan, ini nanti kita go through skrip ni kita akan buat yang lain lah maksudnya you minta tangguh sikit sebab you nak qualify dia dulu okay? bila setiap ketika setiap ketika <laughs> so kalau saya dah cakap macam tu tu, maksudnya memang penting lah eh? okey sekarang kita go through the skrip eh? so bila orang call, ya so you kata terima kasih sekali lagi kerana menghubungi saya saya sedia untuk membantu tuan puan mencari rumah idaman tuan puan. Izinkan saya untuk mengambil beberapa minit untuk bertanyakan rumah yang tuan puan impikan dan apakah keperluan minima yang saya perlu cari supaya uh, keperluan tuan puan dipenuhi. Okey, itu yang kita cakap dengan dia. So, dia, kalau dia kata yes, okey. So, kita tanya dia selain daripada taman ni, tuan puan ada consider kat taman lain ke tak? Sebab kadang-kadang kita ada tam, ada listing dekat taman sebelah juga betul tak ah jadi jangan kita tumpu kat situ saja kita tanya kawasan ni selain daripada kat sini kat mana lagi kawasan yang dia cari ah jadi kita boleh membuka kita punya listing lagi okey nombor dua boleh saya tahu mengapa tuan pilih tempat ni ah ini kita nak tahu dia punya emotion uh, motivation dia kenapa nak pindah situ contohnya ada satu kes kawan kita Uh, dia nak pindah kat situ bila dia dampak dia iklan benar cepat-cepat dia call sebab apa sebab rumah mak dia satu baris jadi pada pendapat you adakah itu mempunyai motivasi yang tinggi sangat tinggi betul tak so memang sangat tinggi apakan daya eh uh, bukan apakan daya a uh, dibuat dijadikan cerita buyer uh, apa tu owner dia jumpa buyer lain dulu and then alhamdulillah selepas sebulan 90 hari sebulan setengah uh, loan tak lulus dah macam-macam cuba cari ganti ejen yang sana tu cuba cari ganti ujung-ujung kan ujung-ujung uh, apa tu seller tu jumpa balik dengan ejen kita tanya uh, you punya buyer masih minat tak? of course dia akan minat tu lah so bila cakap dia ya, terus masuk loan terus lulus terus sign uh, itu contohnya lah eh. so kita nak tahu kenapa dia pilih tempat tu supaya kita tahu motivation dia antara sebab dia kerana dia memang tinggal situ, dia suka, dulu rumah dia kecil, dia nak upgrade pergi ke fasa yang lebih besar dan eh. uh, lagi satu, kalau sekiranya dulu dia menyewa, macam rumah yang saya beli dekat sering UK tu saya sewa kat situ, 3 tahun lepas saya sewa kat situ, saya tak nak pergi buat lain lah. <laughs> so macam tu lah dia punya apa uh, dia punya efek dah, sebab tu saya kata 60% daripada pembeli rumah setempat memang tinggal kawasan tu juga eh so you kena tanya kenapa menjadi pilihan dia so ada banyak belas-belas ni so saya kena go through laju saya punya masa pun singkat kalau penjaga masa boleh bagi extend sikit sampai saya habis ha? so berapa lama dah cari rumah so kenapa kita nak tahu berapa lama dah cari rumah kita nak tahu uh, adakah dia serius kalau dia dah, dah tengok banyak rumah then kita boleh kena tahu kenapa dia tak ambil rumah tu eh? so kalau kita tak nak jadi saya dah tengok uh, 100 biji rumah dah lupakan aja. maksudnya kenapa dia tak boleh buat decision sebelum ni kan so kita adalah uh, perunding hatana. kita bukan tour guide eh? kita bukan orang tour guide tu, bahasa Malaysia pun cakap apa? ha? Huh? cepat, pemandu pelancong pemandu pelancong <laughs> ah, kita bukan pemandu pelancong eh? ok, so lepas tu kita tanya uh, pernahkah tuan-puan uh, dan uh, tuan -puan view mana-mana rumah sebelum ni yang, ok pernahkah tuan-puan view mana-mana rumah yang tuan suka boleh tak saya tahu apa yang menyebabkan Tuan suka dengan rumah tu ha, kita nak tahu kita nak da dapatkan kriteria yang dia nak kan. lepas tu kita kena tanya lagi apa yang membuatkan Tuan tak boleh beli rumah tu ha, jadi kita tanya dua soalan dari situ satu kita nak tahu Apakah motiv apa yang dia minat apa yang dia suka jadi daripada situ kita boleh tahu dia punya hot button tau ingat tak saya punya dengar balik saya punya closing technique pressing the hot button eh? Ah jadi apa yang menjawabkan tuan tak tidak ataupun belum memilih. Ini kita nak tahu ni sekarang sebab kadang-kadang orang ni dia macam terlalu um, um, memilih sangat jadi kalau orang terlalu memilih ni dia bukan orang yang bermotivasi sangat eh so memang dia ada keinginan tetapi uh, adakah kita nak termasuk dekat dalam mangsa dia <laughs> mangsa dia tu nak tengok kan kerja-kerja dia memang hobi dia tengok rumah <laughs> yang kelima bilakah tuan mesti pindah perkataan dia mesti eh bukan nak Eh, mesti pindah. So kita nak tahu dia bila dia mesti pindah. So katakanlah uh, dia kena dia kena pindah. Saya kena pindah baik uh, 2 bulan ni saya kena pindah. Ha itu menunjukkan dia bersangat bermotivasi. Eh ada ke tuan perlu menjualkan rumah? Jadi kalau kita tanya dia dia nak perlu jual rumah dia yang sebelum ni tak? Yang dia tinggal sekarang ni tak? Kalau dia jual rumah dia nak perlu nak jual rumah dia yang kita dapat dua double nampak tak? <laughs> Macam apa yang dapat dapatkan saya? Ha, dia nak beli rumah satu poin dua lima, lepas tu dia nak jual rumah tujuh ratus lima puluh ribu dua dua saya makan amat cantu lah, ha. so uh, shock uh, kalau macam tu, so kalau dia kata dia nak beli dia, dia apa uh, uh, dia nak jual jual rumah, dia eh, nak beli rumah tanya dia dia nak perlu jual rumah lagi tidak? Jadi kita uruskan, kita selesaikan masalah ni. Uh, adakah dia bekerja dengan orang lain tak? Ada tak tuan berhubung dengan uh, perunding lain? So kita nak tahu kalau dia ah uh, saya dah dah hubungi ramai so kalau dia dah hubungi ramai maksudnya dia sendiri tak tahu apa yang dia nak ingat eh, kita nak melayan orang yang dia tahu apa yang dia nak kalau sekiranya uh, sentiasa dia tukar dia punya goalpost menyusahkan kita ha? dia nak kerja dat ni, lepas tu nanti besok dia nak tempat yang lain, lepas tu nak besok nak lain itu menyusahkan kita, so kita kena make sure that uh, orang yang kita cakap ni, orang yang kita nak layan ni dia tahu apa yang dia nak, kalau dia dah cakap dengan banyak ejen yeah? dan lepas tu kita nak tanya kenapa dia tak boleh close dengan agen-agen ni, ni, ni. Jadi uh, lebih kurang kita boleh tahu dah eh sama ada dia ni serius ke ataupun dia uh, tak tahu apa yang dia nak. So kalau dia tak tahu apa yang nak kita come out. datang dengan dipanggil uh, needs analysis. Need analysis ni salah satu daripada step dekat dalam sales cycle. So you nak tahu dulu apa dia nak. Eh? sebab kadang-kadang ada ejen, ada tak ada perunding dia just okey saya ada rumah, jom view. You. Faham tak? Okey okey, jom jom tengok sini. Jadi dia cuba dia cuba nak sumbat listing dia dekat dalam orang tu punya mulut. Of course lah, orang tu tak nak, betul tak? jadi kita nak kita nak tahu dulu. Find the punya needs, okey? Nombor 8, anggaran harga yang dia nak. Okey. Berapakah anggaran harga yang nak dipertimbangkan? So kena cek kan, kadang-kadang dia letak rendah, you markup sedikit 10% sebab kadang-kadang orang memang letak rendah. Eh, sebab macam you beli rumah, you beli beli bajulah kan you beli baju kadang-kadang you tengok baju, you, you imagine you apa? bajet RM20 tapi you tengok baju yang kualiti baik sikit RM25 you sambar ke la, sama juga so kalau dia kata saya nak bawa RM300,000, you bawa RM320,000 maksudnya masih lagi ada harapan eh? berapa banyak bilik tidur dan macam-macam features yang you nak, you kena tuliskan Eh kena buat apa tu, fact finding kan ha, so dapatkan information tu Then, apakah ciri-ciri lain yang mesti ada sebab kadang-kadang ada orang dia kata kalau boleh uh, saya nak bilik dekat bawah tu besar sebab untuk mak saya ha. faham tak ataupun saya nak level ground floor je sebab apa sebab saya duduk dengan mak saya jadi you tahu you tak guna bawa tingkat tiga tingkat empat yang walk workup nya ataupun you tak guna bagi uh, rumah yang dia punya uh, guest room dia kecil kan tak guna sebab memang dia nak cari yang besar eh? sebab mak dia tak mampu nak naik tingkat atas selalunya bilik yang besar-besar kat atas betul tak bilik bawah ni selalu kecil tetapi bukan semua eh. kalau kita beli kalau kita tengok rumah yang macam banglo size kan guest room dia kadang-kadang sama besar dengan master eh. sebab dia, dia dia bukan panggil bilik bawah dia panggil guest room bilik tetamu ok ok so sekarang ni the next one kita nak tahu dia punya kemampuan dia untuk membeli Uh, untuk membeli rumah subsale ni tuan selalunya memang ada kena perlukan 10% untuk deposit Ah, uh, uh, 10% diperlukan semasa tanda tangan SPA dan tambahan 3 ke 5% untuk untuk uh, proses guaman. adakah tuan mempunyai tunai yang saya sebutkan tersebut uh, kalau dia kata oh tak adalah, saya tak, tak adalah Uh, then you kena fikir tanya dia punya KWSP pula betul tak ataupun tengok dia punya syarat dia untuk dapatkan uh, skim uh, rumah pertamaku SPM SPM eh? SRP SRP. kemudian tanya pula pinjaman perumahan adakah dia dah uh, tuan dah dapat uh, apa tu anggaran uh, maksimum uh, pinjaman yang dia boleh buat dengan bank mana dengan, dengan pegawai mana you boleh catatkan nak tahu sebab you nak check kadang-kadang eh? dia may sebut je kan betul tak apakah ansurannya bulanan yang maksimal yang dia boleh keluarkan so you dapatkan dalam field uh, needs analysis ada lagi tiga empat lagi ya okay? lagi uh, apa tu uh, uh, apa uh, penjaga masa adakah ada orang lain yang perlu bersama dengan tu ah, ini ingat kadang-kadang orang dia bila dia tengok rumah dia nak tengok mak dia tengok so you make sure that you make arrangement tu dengan mak dia sekali ataupun nak tengok saham dia so sekali so you nak tahu adakah orang lain yang dia perlu ambil guna, ingat lagi satu orang yang suami je nak tengok tak mau. you kena bawa isteri dia juga tengok eh <laughs> ah, sebab apa? sebab kalau isteri tengok suami mungkin tak payah datang <laughs> sebab sebab uh, kebanyakan 70% daripada uh, decision making eh, dibuat oleh siang isteri eh? <laughs> Okey, nombor 14 selalunya pengalaman saya dengan membuat perbandingan tiga biji rumah, tiga buah rumah cukup untuk mem me uh, pembeli membuat keputusan. Boleh saya tahu berapa biji rumah nak tengok? Uh, selalunya tiga biji dah cukup. So, selalunya kita target tiga cycle. Tiga biji, tiga biji, tiga biji. Lebih sembilan biji tak payah lah, eh? uh, kita telah salah membuat andaian, okey. Jika kita membolehkan mendapat melihat rumah yang mengikut citarasa yang Cik nak hari ini Adakah kita boleh teruskan dengan proses untuk pembelian tersebut, tawaran So, maksudnya kita nak tahu kalau aku dapatkan rumah kau hari ini Kau nak teruskan untuk buat tawaran ke tidak Kita tak nak orang main-main kan, jadi kita tanya dulu Yang keenam, secepat mana saya boleh uruskan proses viewing ni Kita nak tahu secepat mana Okay, itu saja kot yang saya rasa 17 ha, Okay, terdapat, adakah terdapat sebarang soalan atau kemuskilan lain yang tuan-tuan ada Untuk saya jawab Okey, ingat eh. So ini cuma sebarus proses dia separuh je tau. Kerja pun yang harta nak banyak. Ha, tak sempat nak diturunkan ni ewa. <laughs> ah CMA kena tengok CMA kena tengok kita punya uh, pre-listing package. Semua tu kena ada. Okey? Uh, dengan buyer kits, uh, itu semua net. Ah uh, apa kau orang panggil? Uh, buyer net sheet pun kena ada juga nanti insyaallah kita akan buat di minggu-minggu yang akan datang. Itu saja daripada saya kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Saya baca chat macam tu. mana nak pastikan buyer tu betul-betul sesuai, betul -betul sesuai betul -betul. baru kita bawa view. Kalau sekiranya buyer tu memang dia ada dua kelayakan ni ya, eh? kelayakan emotion dengan kelayakan uh, uh, financial emotion maksudnya dia memang nak beli rumah sebab contohnya macam tadi mak dia nak apa tu mak dia punya rumah kawasan situ mak dia dah tua dia nak jaga mak dia ataupun sekiranya dia nak upgrade sekarang dia sebelum ni dia ada rumah yang kuasa rendah dua, biji, dua, dua bilik dia nak anak dia dah tiga orang dia nak jadikan tiga bilik ataupun, dan lagi satu ataupun dia bawa pindah pindah daripada Kuala Lumpur pergi bandar penawar example ataupun kalau sekiranya dia dah naik apa tu, dah naik pangkat, ataupun dan lagi satu, bagian ialah, you nak make sure that uh, dia ni memang layak, eh? layak dalam pinjaman. Uh, okay, ada lagi soalan? Tak ada. Terima kasih banyak. Saya serahkan balik kepada MC kita. Assalamualaikum. Hai, saya Abdul Aziz, konsultan anda. Sekiranya you suka tips seperti ini, jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan loceng notifikasi, thumbs up, share serta komen. Jangan lupa untuk menonton video-video yang lain.